Hello, uh, selamat datang ke Mister Mat channel dan untuk update video pada kali ini uh, Mister Mat menjelajah ke kawasan Dun Limbahau di mana ada enam kawasan kita akan lawati untuk uh, kami uh, buat hebahan uh, hebahan umum uh, di sekitar beberapa buah kampung di sana. Uh, jadi uh, ini merupakan Sekolah St. Mary. Di mana kita melalui ini jalan uh, lama di jalan lama Papar, nah, ini di Kedah Kapas dan uh, kita punya hebahan kali ini ada beberapa apa beberapa hebahan yang kita laksanakan uh, terutama sekali di kawasan ini di mana kita uh, menghebahkan. ...mengenai proklamasi darurat dan juga kita juga buat hebahan mengenai SOP, PKP dan juga norma baru. Ok, tanpa bawa masa kita bersama kita ikuti ini video dan jangan lupa untuk subscribe, like, share ini Mr. Mat Channel punya video. Sama-sama kita saksikan. Tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah pengumuman daripada Jabatan Kesihatan Negeri Sabah. Sila ambil perhatian. Berikutan dengan peningkatan kes dan kematian akibat COVID-19 pada masa kini, perintah kawalan pergerakan telah dikuatkuasakan. Dan sentiasa menjaga jarak sekurang-kurangnya 2 meter dari orang lain. Sila pantau tahap kesihatan diri dan keluarga anda, terutama golongan berisiko tinggi dari semasa ke semasa. Antara intipati pemakluman darurat ini adalah Darurat yang diisytihar bukan satu bentuk rampasan kuasa tentera Perintah berkurung juga tidak akan dilaksanakan Darurat ini juga perlu untuk dilaksanakan bagi mengekang penularan COVID-19 daripada menjadi lebih serius Kerajaan awam akan terus berfungsi dan penguatkuasaan keselamatan serta ketenteraman awam akan dipertingkatkan Perdana Menteri Malaysia pada 12 Januari 2021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 Pembinaan Borneo sedang rancak sekarang uh, Dengan kamu tengok ini uh, Video ni uh, kamu nampak Di sebelah kanan kamu itu uh, Sedang rancak di bot uh, Pembinaan dan uh, Ini mas, jalan masuk ke uh, Kokopon uh, Terus ke Kaiduan Dan juga ada Ada beberapa pusat peranginan Di situlah uh, Jadi uh, di sini juga banyak juga kebun-kebun ada di sini. Nah, kamu saksikan uh, rekaman ini. Bagi memutuskan rantaian COVID-19, marilah sama-sama kita mengamalkan perkara berikut: amalkan penjarakan fisikal sekurang kurangnya 1 meter dan elakkan 3 S yaitu kawasan sesak, sempit dan sembang secara dekat. Amalkan pelindungan diri 3W, iaitu wash kerap mencuci tangan, way memakai pelitur muka dan wand sentiasa berwaspada. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman web www.mkn.gov.my. Terus... Pengumuman mengenai pengisytiharan darurat telah diumumkan oleh yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia pada 12 Januari 2021. Antara intipati pemakluman darurat ini adalah... Darurat yang diisytihar bukan satu bentuk rampasan kuasa tentera Ketenteraman awam akan dipertingkatkan Aktiviti ekonomi akan terus berfungsi sepanjang tempoh darurat Tertakluk kepada pematuhan SOP Ok, selesai di uh, Info on fields Di kampung Kukupun dan Manggis Kami keluar ke Jalan Besar uh, Dan menuju ke kampung Ganak lah namun sebelum ke Kampung Ghana tu kami singgah dulu di satu gerai buah di tepi jalan di jalan besar di sebelah apa yang berlakunya ada pembinaan Van Borneo. Pengumuman mengenai pengistiharan darurat telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia pada 12 Januari 2021. Antara intipati pemakluman darurat ini adalah. Darurat yang diisytihar bukan satu bentuk rampasan kuasa tentera. Oke, okay, seterusnya kami akan pergi ke kampung kepimpinan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 untuk maklumat lebih lanjut, sila layari laman web www.mkn.gov.my Terus komited budayakan norma baru bersama-sama kita putuskan rantaian COVID-19. Kita mesti menang. Kita jaga kita. Mesej ini dibawakan oleh Jabatan Penerangan Malaysia. Dah tahu ini leseri Serika atau memang peminat tegar bunga. Memang cantik dia punya bunga lah. Orangnya tiada apa sayang. Saya mau tanya harga. Sifat pemakluman darurat ini adalah darurat yang diistihar bukan satu bentuk rampasan kuasa tentera. Perintah berkurung juga tidak akan dilaksanakan. Ia ni kalau di Sabah ni perkampung, perkampungan dia berpecah-pecah. Jadi kita terpaksa turun dua tiga kali lah untuk buat uh, hebatmu. Uh, next stop ni memang yang Laslah. Yang amat berhormat perdana menteri Malaysia pada 12 Januari 2021. Antara intipati pemakluman darurat ini adalah darurat yang diisytihar bukan satu bentuk rampasan kuasa tentera. Allah, mati surah yang atau kita lihat. Jala, selesai sudah kami buat hebahan eh, umum eh, di enam buah kawasan, di kawasan uh, Dun Limbahau uh, Dun Limbahau ini, Dun Baharutah ini, di kawang mat itu pigiano itu itu yang jalan di teman-teman ini kawasan oh, ga? iya, tapi kita tidak tahu pergi tembus kata lagi itu merupakan jalan yang tembus ke kampung kawang daripada kepimpinan dan uh, dalam perjalanan tu kami punya JV ini uh, menceritakanlah sedikit mengenai sejarah macam mana kawang kampung kawang itu uh, bagaimana ada warga kaum uh, masyarakat uh, Bajau Samah di situ dan pada asalnya, kalau ikut cerita adalah asalnya tu uh, kawasan kawang tu daripada uh, dihuni oleh kaum uh, orang kaum dusun. Kandasan dusun. Tapi disebabkan kalah pertarungan, uh, jadi diorang terpaksa berpindah dan kawasan itu diserahkan kepada masyarakat uh, Bajau. Uh, itu dia punya sejarah lah. Dulu-dulu punya sejarah siapun atau uh, macam mana tapi itulah dia, dia punya sejarah kampung dia lah uh, jadi uh, ini jalan ini tembus ke kampung Kawang memang kalau kau tengok memang dia macam jalan keningau berbukit-bukit memang uh, kalau yang nah biasa kalau malam kan kena hati-hatilah Tiada lampu di situ agak seram juga kalau ikut lalu-luan ini. Okey, sampai sudah kawang. Jadi uh, sampai sampai di sini jadalah video kita. Uh, kita bertemu di update video yang akan datang. Peace out.